sekutan lagi uh. <coughs> ah sini banyak nyamuk JOS lokasi ini. ini lumayan lebat hutannya udara sejuk banget <tuh> ini jurang ke bawah, ke bawah ke bawah terus dan di bawah ada sungai sungai kecil biasanya binatang suka di sungai kecil oke kita jalan lagi yuk Waduh, wah ya ah. oh, ini dia nih, mantap wah, madat.